Kali ini sobat pelajar Saya mendapatkan kiriman soal Dari Saudara Agil Kelas 11 47 saat ini Panjang batang ini Tidak disebutkan Dan Diikat dengan tali yang membentuk sudut 30 derajat, di mana dari tali tersebut sampai porosnya ini sejauh 3 per 4L, dan pada ujung batang itu digantung beban 800 newton. Adapun di bawah, berat dari batang itu sendiri besarnya adalah 600 newton. Berarti batang ini nanti digambarkan ada di tengah-tengah beratnya. Kalau kita sederhanakan ada demikian. Uh, ini adalah w besar 800 newton. Kita sebut ini wb. Lalu tiga perempatnya itu posisinya di sini tiga perempat L nah dari ujung P katakan lalu ini adalah ujung I kemudian ini adalah ujung R di tengah-tengah PQ yang berjarak setengah L nanti akan ada uh, berat batang sebesar 600 Newton lalu sudut di sana besarnya 30 derajat seperti gambar yang ada di atas sebagai diagram bebas kita buat dulu 30 derajat ke arah sumbu Y otomatis yang ke bawah ini nanti tandanya negatif yang ini juga sesuai dengan perjanjian tanda positif kalau nanti ada komponen gaya yang arahnya ke kanan, itu bertanda positif kalau nanti ada arah komponen gaya ke kiri, tandanya negatif berarti karena sudut ini berada di depan maka proyeksi ke atas atau ke arah sumbu Y dari tegangan tali menjadi T depan miring sin demi T sin 30 derajat lalu T ini kita proyeksikan ke arah sumbu X yang, ber <coughs> yang berarti pada uh, arah horizontal berarti T samping miring adalah T cos 30 derajat ingat cos sami samping miring dan demi depan miring ini nanti ekspresinya kos ini sama dengan ekspresi trigonometri sinus dan sebenarnya dialami oleh gaya engsel dari P itu yang arahnya sana. gaya engsel P Jadi kalau kita tulis Resultan gaya pada arah sumbu X Sama dengan 0 Contohnya T sama dengan T cos 30 Dan resultan gaya pada arah sumbu Y Agar mencapai 0 Adalah T sin 30 Dikurang WT Dikurang WB T sin 30 Sama dengan WT Ditambah WB Sistem keseimbangan seperti ini tidak dapat langsung diselesaikan Sebab kita lihat ada poros-poros yang bekerja Seperti dari sini, ini nanti akan ada T Yang berjarak 3 per 4 dari panjang batang Dan lalu ada berat batangnya yang berjarak setengah L Kemudian berat di ujung beban yang panjangnya L sebesar 800 Newton maka kita harus menggunakan syarat ketiga dari syarat kestimbangan yaitu resultan momen gaya harus sampai mencapai nol. siapakah momen gaya tidak lain dari gaya dikalikan panjang lengannya. jadi ada tiga momen ini. yang pertama momen yang dilakukan oleh T sejauh tiga perempat, jadi ada T sejauh tiga perempat L dan T nya kita arahkan ke sumbu Y karena itu arah sumbu yang paling dekat jadi saya kembali gambarkan ini adalah T yang dipresikan pada arah sumbu Y dan ini menjadi T C 30 yang panjangnya tiga perempat L. Adapun setengah dari batang itu adalah momen yang dihasilkan oleh 600 newton dan L-nya ini sebenarnya gambarnya ini setengah L, ini juga maunya setengah L. Tapi abaikan ketidaksamaan panjangnya. Ini WB 800 newton. Berarti resultan momen gayanya agar menjadi nol. Yang searah jarum jam, kita putar ke engsel P. Yang searah jarum jam itu tandanya hmm, negatif, yang searah jarum jam tandanya negatif, yang berlawanan arah jarum jam tandanya positif. Mengenai perjanjian tanda arah rotasi. Sepanjang itu kesepakatannya uh, bisa menyesuaikan, artinya ini bisa juga karena berlawanan arah jarum jam, anti-clockwise ini tandanya negatif, boleh. Dan ini karena searah dengan arah jarum jam atau clockwise, ini boleh diberi tanda positif. Namun saya menggunakan kesepakatan yang berlawanan arah jarum jam, itu tandanya positif, dan yang searah dengan jarum jam, itu tandanya negatif Kedua perjanjian tanda itu Kalau nanti digunakan ke dalam persamaan ini Juga tidak ada pengaruhnya Nah, baik Kita tuliskan dulu yang nilainya positif P sin 30 Yang berjarak dari P sejauh 3 4 L Dilawan oleh Beban batang 600 Newton tadi Yang berjarak di tengah-tengah batang Setengah L Ditambah Beban yang ada di ujung yang 800 newton, WB kali L harus mencapai 0. Nah, kalau kita pindahkan semuanya tanda negatif kita pindah ruaskan seperti ini. Dan kalau kita gantikan angkanya masing-masing, T sin 30 itu adalah setengah lalu ini adalah 3 per 4 L dengan 600 kita isikan ini juga setengah L tambah 800 kali L L nya boleh taruh di luar ini menjadi 3 per 8 bukan 3 per 6 ya 3 per 8 L ini bisa kita tuliskan 600 kali setanah ditambah 800 L nya di luar karena sama ini boleh di eliminasi uh, hasilnya T38 sama dengan setengah dari 600 dan 300 ditambah 800 nah ini nanti menjadi 8 kali 1100 dibagi 3 oke okay, sama dengan 8/3 dari 1100 Newton